Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Devasa Otomotif Saudaraku pada kesempatan kali ini saya ingin mereview mobil Honda CRV tahun 2008 bertransmisi simetik yang 2400 cc pajaknya di bulan 4 panjang untuk mesinnya langsung kita cek ya mesinnya masih enak banget loh enggak ada yang rembes enggak ada yang suaranya ngelitik semuanya masih sangat langsam untuk apron dan bullhead maupun sasis masih utuh ya sahabat saudara saat mesinnya pun masih original bawaan dari pabrik Ini semuanya masih bersih, mobilnya kategori GTB. B ilhamnya kulitnya masih sangat bagus. Tidak pecah-pecah ya Untuk di jok tengah Tidak ada yang pecah-pecah Bagus banget Kondisinya rekomendasi Untuk LCD-nya pun sangat lebar ya kemudian terbaru untuk grip persneling pun masih bagus banget masih halus dashboardnya pun masih bagus ya nggak ada yang rompang ataupun rusak buku servis tersedia semuanya masih berfungsi ini kita jual harganya benar-benar dimurahin dua juta masih bisa nego Tahun 2008 berplat Genap pajaknya panjang Di bulan April tahun depan April 2022 Untuk kondisi very good Bagus banget Insya Allah nggak bakalan nyesel Pintu bagasi Semuanya masih original Bawaan dari pabrik Mobilnya aman enggak bekas banjir dan enggak bekas nabrak. Untuk ban serep tersedia. Kasli velp racing. Dan juga mobil Servi tahun 2013. Bertransmisi otomatik Yang 2000 cc Mobilnya sangat bagus sekali grade nya grid B Ini kita jual Buka harga 197 juta aja ya Masih bisa nego halus Ya saudara Barangkali ada kebutuhan Untuk mobil cr Tahun 2013 yang model facelift Untuk SNK pajak bulan 10 tahun depan warna hitam berplat ganjil pajaknya estimasi sekitar 4 jutaan. satu kilometernya pun masih sangat rendah ya untuk ukuran 2013 Rp106.000 asli service record untuk dashboardnya head unitnya pun masih sangat terawat sekali bersih tidak ada yang rusak atau kotor semuanya masih sangat rekomendasi interior dashboard eh, interior interior bagas tengah semuanya masih sangat bagus dan bersih terawat Baik, saudara saudaraku demikian yang telah tadi saya uraikan Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan bahan pertimbangan buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Akhirnya salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun penyajian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rosa Otomotif.